Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hehehehe <laughs> <coughs> ada kok ada ada ada ada, Bagi. <laughs> Tempa.. Si. F**k Oh aja eh kumbaran eh eh eh eh